Selamat sore, balik lagi sama gua host Ibril, dan kita kali ini akan meliput Oh ya, yeah. kita ada PSK episode 2, yeay, Nanti kita sampai episode 2 Dan kita akan meliput uh, kegiatan blood diversi sekaligus persiapan untuk event power nasi ada besok Lama e kita memperingati hari ulang tahun kabupaten Kota Waringin Barat yang ke-54 Tempat, tempat, tempat <laughs> Dengar lagu dulu Ya, jadi ini, ini adalah hari istimewa <laughs> spesial karena kita lagi prepare buat persiapan besok persiapan Pawai Nasi coba Bud ada angka 54 dan kita tadi baru ngikutin kegiatan-kegiatan dan nanti kita akan ngikutin bagi resi sudah sih, ceritanya belum oke, okay, para siswa dan seluruh guru terlihat atraktif untuk mengikuti jalannya persiapan ini dan terlihat mulai dari yang termuda hingga yang tertua turut menyukseskan bagi di sini. Sore ini kita juga ada kegiatan seperti mereka yang latihan bramben, pasti berapa juga ada lalu anak-anak pramuka ya dengan siswa lain hingga motor pun memenuhi areal lingkungan sekolah dan sempat terjadi chaos jadi Pak August sempat marah-marah untuk minta siswanya minahin mulor depan a, b, apa Hendra Oke, kita juga dekor mobil, bukan kita sih, bukan kita juga sih yang dekor, tapi mereka. Oke. ada di belakang mobil yang tadi besok ada acara pawai siadap, oke dalam rangka mobil, kak, lima puluh empat, nyatain banget, Sobara, nah, banget Mereka ada orang gila lagi, ya sudah, boleh jadi sore itu kita semua pada persiapan untuk awal yang siadap, ada record mobil, om-om juga ada yang bantu, terus kita juga wawancarain salah satu calon mantan ketua osis, cilah calon ya jadi minggu depan kita bakal diklat dan dia akan serah terima jabatan ya kali ini kita udah bersama salah satu calon mantan ketua OSIS udah calon mantan lagi ya jadi bisa mengeluarkan diri Nama siapa? Nama saya Lalu Muhammad Siparai nah, nama, nama. Namanya Lalu Dan bisa nah, nah. di bawah tadi apa yang di bawah tadi? Nah, Alhamdulillah Sipatu nah. Alhamdulillah Sipatu yang di bawah tadi nah, Dan gimana sih rasanya besok? Ngikutin Mohenasi Adaf Wuhh, senang banget Karena saya sudah masuk kelas Gibra juga nah. dan akan memimpin semua pasukan Kita juga ada kejadian unik nih Dari salah satu pasok nakal sih mereka Gugolong nakal Nakal orang dinaik-naikin Kayak gaya gayanya -gaya nyamping ya namanya ya? Atau standing lah, bodo amat terus saya motor orang lagi. Jadi, ada berapa orang gitu? Ada yang megangin ban, terus ada yang megangin stangnya, joknya juga ya. Tapi yang tidur di rumah itu bahaya. Oke okay, kita harap acara besok berjalan sukses dan lancar Ceritanya sih ceritanya Ceritanya ini belum <laughs> Jadi cukup sekian untuk PSK episode 2 kali ini Dan jangan lupa untuk follow akun Twitter kita, kita di R Pick. Dan like fanpage kita di facebook.com slash The picture Dan uh, subscribe channel kita di disini Dan jangan lupa untuk terus ngikutin PSK episode selanjutnya Oke pantun, ya, Jojo, kita khusus Berlin untuk ngikuti kompetisi balon Jangan lupa untuk terus ngikutin publik, suka, depo. kepo. gepo, gepo, gepo.